Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, Temi. Si ubur-ubur, kali ini aku mau kasih tutorial kepada teman-teman semua untuk mengunci aplikasi atau enkripsi pada aplikasi di handphone Android Vivo V15. Nah, jadi teman-teman kalau aplikasinya mau dikasih password, bisa langsung ikuti tutorial yang aku buat ini ya Oke sebagai contoh awal kita buka Google Chrome tampilan awalnya seperti ini lalu nanti kita buka pengaturan nah sebelum lanjut alangkah baiknya like subscribe komen dan share ke media sosial yang teman-teman punya ya Oke okay, kita klik pengaturan lalu cari privacy lalu kita cari privacy dan inskripsi aplikasi nah di sini pakai password ya jadi dihilangkan nanti kalian uh, bikin sendiri passwordnya ya kayak gitu berhubung aku udah punya password jadi uh, aku yang hilangkan nah klik inskripsi aplikasi lalu cari aplikasi yang tadi contohnya kan Google Chrome ya kita klik lalu keluar aja lalu kita masuk lagi ke Google Chrome nya nah ini tampilannya adalah password ya password atau pakai sidik jari atau pola gitu Nah setelah bisa dibuka lalu tampilannya seperti ini kayak gitu kita kembali lagi jika ingin mengembalikan ke posisi semula maka klik aja privacy lagi lalu privasi dan enkripsi aplikasi buka enkripsi aplikasi lagi lalu klik Google Chrome-nya nonaktifkan bisa kembali lagi langsung kita baik lagi langsung kayak gini gitu. Jadi yang tampilan hitam tadi itu adalah aku pakai pakai password ya. Nah, segitu ya teman-teman. Terima kasih. Tolong like, subscribe dan komen. Dan share ke media sosial yang teman-teman punya.